Jadi, para developer nggak usah khawatir, jangan khawatir, <laughs> jangan langsung tiba-tiba. Karena -tiba, uh, bunganya udah kita subsidi semuanya. Uh, sama Sisi broker properti nggak usah, gak usah khawatir, <laughs> jadi tetap akan. Bunga naik itu kan deposito, Iya, yang mahal. Nah itu impact ke total uh, cost yeah. of fund nya bank sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hmm jagain itu after fix tuh floatingnya yeah. jangan rumah Makanya kita bikin konten kan mm -hmm. cari bank yang floatingnya itu ada indikasinya Misalkan yeah. persen dari bi uh, rate misalnya Hai Sobat Roma 21 Welcome back di Youtube channel Roma 21 with Minara dan kali ini kita di Glamor Gelaran Mortgage tentunya bareng dengan Bro Daye. apa kabar? Sehat sehat. Ya, salam properti. Bro glamour Glamor Glamor Kids. Mortgage nih. Mortgage, <laughs> nih mortgage awal tahun tahun baru. Bunga baru, nah bunga barunya dan ternyata kena ketakutan-ketakutan subscriber kita terkait yang mau KPR nih tentunya ya bro ya Indikasi suku bunga sekarang udah mulai naik nih, nah dengan suku yeah. bunga ini yang naik ini gimana sih? Apakah kita harus bertahan tidak usah KPR atau semua bank jadi akan harus ngikutin juga suku bunganya jadi naik gimana nih yeah, yeah. bro? Dulu udah naik berapa kali, kan udah 575 ya, ya udah dari dulu tiga persenan 3,5, kalau nggak saya, 325, hmm. 3,5 udah naik, Iya. Oh, uh, gede, ya. dan, dan itu memang kenaikan bunga dari PI BI, nggak bisa dihindari untuk ya, menjaga supaya nah itu. ekonominya tetap uh, terjaga gitu. Nah, pertanyaannya apa, KPRnya bunganya ikut naik nggak gitu? yes, <laughs> ya? Yes, naik tuh, KPR. Iya, jadi aku menjawabnya dari mana ya, satu adalah bahwa, Uh, pandemi kemarin itu memang suku bunga turun rendah banget, ya kan ya, ya. 2020 20, ya 2020, 2020, 20, 20 bunga turun, ya. turun turun terus hmm. kan turun terjun payung turun ya. sekarang recovery naik mungkin hmm. terendah juga ya mungkin satu. Nah kemudian uh, dari pandemi itu juga uh, sektor yang kita harapkan untuk tidak bisa menggerakkan ekonomi ini sektor konsumtif hmm. pembiayaan KPR dengan Uh, pembiayaan, pembiayaan mobil, ya. makanya kan ada insentif PPN, ada ya. relaksasi, ya. ada LTV 0, uh, LTV 100%, DP 0%, persen. nah itu dalam rangka relaksasi, relaksasi. Uh, mensikapi untuk bisa sektor konsentif itu ini. bisa bertumbuh hmm. supaya ekonominya mulai bergerak, hmm. Gitulah. Pertanyaannya adalah apakah suku bunga KPR akan naik? Dan naiknya drastis lagi nih bro. Uh, kalau saya sih Enggak melihat itu, hmm, gitu loh. Okay. nggak melihat itu. Pertama, justru yang kita, kita di sektor properti itu yang jadi yang kekhawatiran adalah harganya, hmm. harganya naiknya tajam banget, terutama oh, di, ya. ya di first buyer itu, ya tadi, karena bank tidak berani 100% LTV, ya. ya kan, itu naikin, nanti kalau bank menaikkan suku bunga, developer kan juga belum, belum recovery ini, hmm. dia akan subsidi bunganya, hmm. juga akan murah, gitu loh. Oh, jadi, Iya jadi gitu akan lho. ada. Nah, jadi menurut saya adalah, ada baiknya bank tidak buru-buru menaikkan suku, uh, bunga. suku bunga KPR ya kan? Uh, karena saya nggak yakin kenapa ilmunya banker sekarang itu main bunga kalau di KPR, hmm. bukan main main apa? Main inovasi Yang, ya kan? Ya. Uh, uh, uh, cross sell ke customernya hmm. ya kan? Harusnya kalau dia kasih KPR ke customernya kan hmm. nggak isu dong, suku bunga harusnya gitu. loh hmm. Itu-itu poin satu. Poin kedua adalah bahwa 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu udah beda. Hmm. Kondisi sekarang itu, e, kalau kita lihat bank-bank pemain KPR ya, kecuali yang nomor satu ya, okay. nomor satu itu kan nggak punya, dia cuma Katanya, main KPR iya, nggak iya, punya database, iya. database ya, karena awal-awal dia memang finance. Uh, dari bank KPR lah, ya, gitu. dari dulu ya. Nah, yang lainnya ini kan, dia retail, retail, fine, apa, consumer finance, consumer banking, bank. consumer banking, dia lebih banyak ke, menggerakkan dana dengan mem membangun digitalize dan transaction banking. Oh ya. Sehingga yang terjadi sekarang banyak bank punya low cost fund itu tinggi, hmm. low cost fund itu jumlah dana murah dibandingkan dana nah, mahal, itu sudah di kisaran 60, 70, bahkan oh, 80%. Ya, yang... Nah, yang bunga naik itu kan deposito. Iya, yang mahal. Nah, itu impact ke total uh, cost of fund-nya bank sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hmm. Ya, itu kedua. Ketiga, kalaupun naik sampai di level 5, 75, 6%, iya ya, kan. Itu sebenarnya juga masih menyamai sebelum Covid gitu loh. Oh, oke. Okay. Nah, kita... Jadi itu tetap tidak akan, kalaupun pengaruhnya terhadap KPR itu nggak kuat akan mempengaruhi penjualan properti juga enggak hmm. dan bank juga akan berani uh, naikin, Menaikin. karena bank itu mainnya portofolio yield hmm. bukan bunga di depan yes. kembali ke laptop, bank masih menganggap bunga itu sebagai strategi penetrasi pasar, yeah. dia akan lun murah di depan, nanti floatingnya mahal, mm. yang mesti dijagain itu after fix to floatingnya yeah. jangan terlalu mahal, makanya kita bikin konten kan, mm. cari bank yang floatingnya itu ada indikasinya, misalnya yeah. persen dari uh, PI rate Piret. misalkan, kalau enggak ya berat bang bisa naiknya seenaknya aja. Hmm. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dia tinggi, floatingnya ditinggikan, dia enggak menguntungkan juga, dia akan ngadepin kalau customer nggak enggak bisa bayar iya, juga, akan mem memburuk, ya, ya kan. Buruk, memburuk. Nah, jadi akan lebih baik ya, tidak buru-buru menaikkan hmm. ya kan, dia harus mulai shiftingnya itu bukan main main margin. apa, profit margin dapat, ah. interest marginnya itu jangan gede-gede gitu loh. Banker kita itu masih pengen punya pandangan, hmm. harus di atas 5% NIM-nya itu, net interest margin, dia bisa turunin, nggak akan lari kok investornya, kalau menurut saya. Kalau dia bisa turunkan nim terus uh, operasional cost-nya dia ya, bisa di turunin, kan. ya banyak beberapa, hmm. bank sekarang udah mulai tutup kantor, kurangin ATM karena sudah ada mobile, tapi ya, bisa lakukan ke situ, tidak mesti harus dibebankan ke ke, ke, ke kredit gitu loh, ya dia bisa lakukan itu, ya kan dia bisa selamat hmm. gitu loh, nah tapi poin saya adalah eh, KPR eh, properti akan tetap tumbuh walaupun suku bunga, eh, PI rate indikasi ya, naik, kan naik gitu ya. loh, ya perbankan harus juga Uh, membuat tadi, inovasi-inovasi. Saya tuh nggak senang dalam pressing kan. tadi yeah. bareng sama developer gimana supaya tetap Bisa, uh, kalau anak, -anak sekarang collab bro. Collab, collab ya. nih, developer <laughs> dan bank ya, inovasi-inovasi yeah. tadi. Jadi jangan takut ya kalau suku bunga ini sebenarnya mungkin juga lebih bahkan sama aja sebel, sebelum pandemi gitu ya bro ya. Sebenarnya sama Tapi aja. ini udah dibaca sama developer. Oh, ya okay. dalam sebulan ini ya, berapa minggu ini saya keliling program-program developer tuh sudah memasukkan subsidi Nah, bunga, dia ya. udah naik tadi tengken ke ya, ke, ke, bunga naikin, ke banker, ke ya. banker pasti naikin bunga naikin deh. Bunga. Gua akan subsidi deh. Ya, gitu. biar jualan tetap jangan takut nih pembeli. Padahal yang sih, dinaikin itu dia biasanya floating ya bukan fix -nya. ya. Iya, <laughs> jadi sebenarnya masih tetap dia gak akan, nggak apa tuh, nggak akan uh, tinggikan ya, karena dia, mereka masih ilmunya uh, akuisisi uh, kredit, KPR, itu pasti pakai pricing. Ah, strategi pricing strategi ya, pricing, ya. belum ke service ataupun ya, yang ke inovasi, ya, tadi ya. yang kemarin sempat kita bahas juga ya, bro, ya, gitu Jadi, ekspansi mortgage ini berarti tetap akan oke okay, ya, ya tetap akan oke, okay. okay, walaupun isu suku bunga, ya. naik ya bagaimana, dan keren akan ya. mikir, kalau dia salah langkah, dia portofoli turun kan dibaca investor juga. Yes. Gitu. Kan rata-rata sekarang kan pada perusahaan TBK semua. Hmm, jadi kesimpulannya nih bro <laughs> untuk suku bunga ya? Suku bunga kemungkinan naik Iya, ya, itu tidak, nggak akan, nggak akan signifikan, ya. Enggak akan terus menjadikan penjualan properti drop, drop, pertumbuhan KPR drop, karena kenaikannya pun juga belum balik sebelum COVID. Hmm. Kedua, kalaupun misalkan itu memberatkan, akan tetap akan ada strategi, strategi untuk strategi me ya. melakukan subsidi. Hmm. Tapi ini sebenarnya ujung-ujungnya memang itu menjadikan harga propertinya Hanya makin mahal. Naik, ya. Jadi, ya. Cuman kan di konsumer memang Uh, tipologinya itu, orang tidak mau lihat harga, tidak mau lihat suku bunga. Mm -hmm. Nanti dia akan lihat ansurannya berapa. Yes. Nah, kalau sekarang di, di KPR itu sudah mulai campaign-nya itu sudah mulai hanya Langsung 20 sampai. juta, hanya 5 ya, juta, ya. hanya 15 juta, sudah dapat dunian. Iya. Jadi kita nggak perlu like. mikir provisinya berapa, suku ya, bunganya berapa, ya. udah nggak. Ya, karena campaign-nya udah dari angsurannya. Nah, real consumer itu memang harusnya seperti itu. Oke. Okay. Kalau belanja barang di supermarket yang pakai kartu kredit, ya. yang atau beli pinjaman yang itu kan, ya, yang per penting per, per bunganya berapa, per bulannya? Iya, ya. berapa mampu atau nggak gitu ya bro ya iya jadi oke okay deh gitu. jadi suku bunga ini menarik ya uh, untuk uh, sobat Roma 21 satu udah jadi kita bahas para developer nggak usah khawatir jangan khawatir <laughs> jang, jangan langsung tiba-tiba uh, berapa bunganya udah kita subsidi semuanya uh, sama jadi broker properti nggak usah, usah kalau <laughs> jadi tetap akan bagus juga ya di dua ribu dua puluh ya ya oke gitu dulu untuk gelaran mortgage kita terkait suku bunga yang tentunya menarik banget jangan lupa juga kita masih banyak akan bahas-bahas yang lainnya ya bro ya jangan yeah. Lupa untuk di like, comment, and subscribe dan and juga share, and share notifikasi dan notifikasi ya. Nyalakan notifikasi. Thank you, Bro Daye. Yeah. Yeah. Salam, Salam properti.